Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Sumatera Utara, Sumut, untuk periode 13-19 Juli tahun 2022, telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp91,20 per kilo menjadi Rp1.735,37 per kilo. Berikut harga sawit Provinsi Sumut berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, sawit umur 3 tahun 1345,26 rupiah per kilo sawit umur 4 tahun 1472,79 rupiah per kilo sawit umur 5 tahun 1559,29 rupiah per kilo sawit umur 6 tahun 1603,38 rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 1618,04 rupiah per kilo sawit umur 8 tahun 1661,04 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 1692,54 rupiah per kilo dan sawit umur 10-20 tahun 1735,37 rupiah per kilo sawit umur 21 tahun 1731,81 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 1708,741 rupiah per kilo sawit umur 23 tahun 1691,61 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 1634,93 rupiah per kilo dan sawit umur 25 tahun 1584,19 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan Rp7.473,21 per kilo dan harga kernel Rp5.933,86 per kilo dengan indeks K88,18%. Sekian harga sawit untuk tanggal 14 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.